Oh ini nih ini <laughs> ini ini ini ini hantainya cek, ini Cek-cek Semiliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar, miliar, miliar Semoga yang nonton channel ini Yang nonton full tanpa skip Uangan ditambah oleh Allah ta'ala 10 miliar Amin Ya Rabbul Alamin 4 mili 4 mili 4 mili 5 mili apa? oh ini nih ini, <guluh> ini, <ngantennya. guluh> ini ngantennya ini ini ngantennya <guluh> ini hmm. ngantennya ini narf berbo <berdua> punya nganteng <guluh> kamu ngomong apa kamu <tuh> Ya, Omong yang benar. Bisa ganti baju gitu? pakai baju yang Mira neka Gitu, jangan kasar. kalian, keluargaku. Hai, belajar bersama warahmatullahi wabarakatuh. Ojil Siapa yang kecil Fakih Fakih tinggalin aja Fakih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Cek cek Semiliar 2 miliar 3 miliar Satu satu satu Kapan kayanya Nah ini teman-teman tadi Begitulah ya Pastinya begitulah acara Repsesinya ya Sebenarnya dua kali Repsesi Yang pertama di resepsi di tempat perempuannya Terus di hmm. Repsesi di Tempat Mempelai prianya ya jadi teman-teman Sekali lagi mohon maaf Ya Berhubung ya kan Di tempat saya ya, ya Maksudnya di tempat <tuh> wilayah saya ya di itu ada saudara saya yang nikah seperti di awal kan ya. juga di Solo juga di tempat sono juga ada adik sang wali kota yang menikah juga ya kebetulan bersama bersamaan ya udah saya terpaksa memilih sini dan atas keterbatasan saya untuk yang ke sana saya tidak bisa Gitu, saya tidak bisa yang ke sana gitu, saya di sini aja kalau di sana juga tahu ya konten ini juga kalau kita upload apa kita syuting di sana masih ada uh, yang lebih canggih <laughs> dalam arti kata kameranya bagus pengambilannya gambarnya bagus dari channel lainnya gitu yang memang profesional dalam bidang uh, pengambilan gambar gitu ya kan ya untuk melihat gambar yang bagus di sana ya bisa lihat di channel lain gitu cuma ini saya menampilkan ya channel dari resepsi pernikahan dari saudara saya yang tadi. Ya, ikuti keseruan selanjutnya. Saya jangan bosen nonton video saya. Sebab yang nonton video saya full tanpa skip Saya doain uangnya bertambah 10 miliar Amin Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh